Leslar tentunya Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke keunggahan pertama Para sahabat ya ada kabar spesial dari Teh Lesna Yang semalam mengunggah sebuah postingan foto, foto cantik Dede Alasy kejorah Masya Allah para sahabat ya Senyumnya Dede membuat kita candu Wow luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Dede Alas Amin dalam postingan tersebut, Teh Lisna juga menuliskan sebuah kalimat caption Jadi gimana? Sudah tersenyum hari ini? Wow, jangan lupa bersyukur kata Teh Lisna persahabat ya pastinya Kita harus selalu bersyukur mendapatkan kebahagiaan setiap hari Dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut banyak sekali pujian hingga respon positif dari fans persahabat ya Salah satunya dari akun osing underscore kangkungnya underscore lesti mengatakan Masya Allah, manis banget meleleh gue katanya ya, wow <tuh -tuh. Saking tentunya kita bahagia melihat dia Alessi senyumnya memang membuat kita semakin bahagia para sahabat Doakan yang terbaik untuk idola kita Mudah-mudahan selalu bahagia para sahabat, ya Selanjutnya ada lain diberikan dari akun Rose 477 Mengatakan From Malaysia, senyum buat dedek Lesti terbaik, ramai peminatmu di Malaysia Semoga berkah rezeki kesehatan yang baik, amin ya Allah Masya Allah, bersahabat ya Dari luar negeri pun, tentunya banyak sekali yang sayang, yang cinta kepada dedek Lesti Kejora Ini menunjukkan bahwa Lesti tentunya sangat dicintai, bersahabat ya Mudah-mudahan banyak sekali orang-orang yang sayang kepada idola kesayangan kita berikutnya kita lihat keunggahan Rizky Bilar persahabatnya semalam juga mengunggah sebuah postingan foto momen ketika motor bersama Biramzi persahabatnya wow ada sebuah kalimat kamu juga dituliskan dalam postingan tersebut lagi ngetem nunggu orderan kata Bang Bilar persahabatnya aduh kalau Tentunya ojeknya kayak begini, palsi banyak banget nih. Tentunya peminatnya persahabat ya, saking gantengnya luar biasa, penampilan dari sang calon suami Lesti Kejora. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Rizky Bilar. Ada komentar dari Bang Putra dalam postingan tersebut: "Persahabat ya, kita lihat di sini, Bang Putra menuliskan..." Seliter terakhir, jangan kasih lepas Love, wow, luar biasa Baru ya, kita lihat aja Ke seliter terakhir nih, foto yang mana sih yang unggap, wow Masya Allah ternyata foto Bareng dedek Lesti, baru ya Jangan sampai lepas, kata Bang Putra Tentunya Terus digandeng, terus dirangkul Mudah-mudahan tentunya hubungan mereka sampai tiljana amin, biar ya, robal alamin. Berikutnya kita lihat, ada sebuah unggah dari guestnya Kanova semalam juga persahabat yang sedang kumpul keluarga di rumah Abang Bileri. Wow, ada apakah ini lagi membahas apa nih sahabat ya? Tentunya membuat kita semakin penasaran dengan keluarga Leslar. Yang pada unggahan tersebut juga diunggah kembali atau diripas oleh... Bang Bensi Kumbang dan menuliskan sebuah kalimat Caption Ada apa ini Nov? Kok kayak ada syukuran begitu aku pulang kampung Wow <laughs> Giliran pulang kampung keluarga besar kumpul bersama Persahabat yang memang tentunya Kejutan selalu membuat kita penasaran Dari keluarga Abang Bilar Maupun keluarga Dede LSD Kejorado Akan yang terbaik saja Mudah-mudahan ada kejutan bahagia Yang kita dapatkan dan selanjutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial. Yang mana di sini unggahan dari Ibu Rosmala Dewi, Ibu Dater tercinta dari Abang Bilar. Yang mendapatkan hadiah sendal persahabatnya dari anak bungsunya, yakni Rizky Bilar. Ini kita lihat sendal yang diberikan oleh Abang Bilar kepada Ibu tercinta tercinta Itu adalah satu merek. Dengan sendal punya Lesti Gejorah, para persahabat Ya, wow, luar biasa memang tentunya Harus samaan dengan sang calon bantu Mudah-mudahan berkah dan berkah persahabat ya Punggian tersebut juga telah direpost oleh akun Instagram Sendal putih, underscore bilar, kalimat caption juga dituliskan Ibu dapat hadiah sendal baru dari kakak Satu merek kayak yang sering dipakai DDLST Wow, luar biasa memang, para ya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kabar bahagia dari idola kita sahabat dan kita lihat juga di sini sedang ramai banget persahabatnya yang mana hingga Rizky Billar pun harus dihujat kita lihat keunggahan Bang Eno yang mana Bang Eno mengunggah sebuah postingan kebersamaan Rizky Billar juga ada di foto tersebut persahabatnya Tentu dalam postingan ini mereka sedang jalan naik motor mas sahabat, ya. Yang tentunya yang lagi heboh dalam postingan tersebut Ada Devina nih para sahabat, ya Dan ada cewek-cewek lainnya Ini yang membuat tentunya para haters menghujat Rizky pilar Ini lagi rame banget para sahabat, ya di akun media sosial Sampai Lesti pun berkomentar dalam postingan tersebut Awas kalau ada Markonah yang sok tahu dan bertopeng, kasihan tampol gatal nih. Eh, ini toncok ya, wkwk. kata Dedek Lesti. Sudah memberi peringatan, kalau ada Markonah yang sok tahu, tentunya ditampol aja persahabat ya. Itulah yang tentunya dihimbau oleh Dedek Lesti ke Jiora. Dengan gerce persahabat ya Dedek Lesti, tentunya memberi peringatan kepada haters dan Markonah yang sok tahu dengan tentunya postingan foto yang ada di postingan bang Eno persahabatnya ini lagi rame banget kita lihat juga keunggahan berikutnya di sini ada sebuah percakapan pesan ya, dari akun Qton yang mana mempertanyakan kepada bang Bilar lewat DM persahabatnya di situ dituliskan kalau yang ngefitnah lu tentang Azwa katanya ada hubungan gimana bang kalau yang ngefitnah lu tentang Azwa, ya persahabat ya diperjelas, tentunya tentang Azwa dengan kerja Rizky Pilar menjawab, lagi diproses dan itu justru dari Lesti yang nyuruh saya untuk dia segera diproses, jelas persahabat ya, lagi diproses nih yang ngefitnah Rizky Pilar dan Delesti Cucora, ini Delesti sendiri yang suruh. Tentunya, Bang Bilar untuk memproses Martona tersebut. Hubungan tersebut telah repost oleh akun sendal putih Bilar juga, para Sahabatnya. Ada Kalimat caption juga yang dituliskan, alhamdulillah sudah dalam proses. Siapapun yang punya akunnya siap-siap makan gratis di hotel, prodeuni siapin diri ya. Kamu tuh, Bang Sahabatnya siap-siap aja. Markona tentunya lagi diproses, mudah-mudahan saja tentunya jerah, para Sahabat ya. Dan keunggahan berikutnya, para sahabat, ya Bang Bilar pun bangga unggah sebuah postingan. Disitu kita lihat ada kalimat panjang yang dituliskan. Ini salah satu pemilik akun yang tadinya sudah gua proses, namun dia secara pribadi meminta maaf untuk tidak mengulangi lagi. Dan saat ini sedang gua pertimbangkan permintaan maafnya. Kronologisnya, ini terjadi kemarin, di mana saat itu di salah satu postingan gua banyak banget akun-akun yang menggiring opini nyerang gua dengan kata-kata yang tidak pantas para sahabat ya, tentunya atau fitnah, namun yang mencuri perhatian gua si akun ini yang secara jelas di komen menghina keluarga gua. Gua sengaja nggak tunjukin komennya apa karena ini sudah di luar batas kewajaran menurut gua. Secara pribadi jujur gua nggak terlalu mempermasalahkan orang-orang yang fitnah. mengiring op ini sok paling tahu padahal hanya melihat di sosmed tapi kalau sudah berkaitan dengan keluarga, gua gak bisa tinggal diam persahabatnya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk lebih bijak kedepannya dalam bersosial media. Itulah kalimat yang panjang dituliskan oleh Rizky Bilar persahabat ya tentunya di sini kita lihat bahwa tim Leslar membantu semua prosesnya, kita salut persahabatnya, diam-diam Leslar tim, tentunya semuanya tetap diproses, jadi ya buat Markona jangan rasa tenang, kalian akan tentunya mendapatkan karma yang tentunya telah diperbuat kepada idola kesayangan kita dan berikutnya kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan, ternyata ini adalah orangnya yang tentunya diproses tapi dia mau minta maaf persahabat ya di sini kita lihat ada sebuah kalimat juga yang dituliskan dalam postingan tersebut persahabatnya yang fitnah giring opini tanpa bukti biarin aja anggap transfer pahala lu menghina orang nyerang orang secara verbal ngatain orang lah orang yang lu kata-katain lagi sibuk buat ngebahagian dirinya dan orang-orang terdekatnya Wow luar biasa persahabat ya tentunya di sini kita lihat giliran mau diproses tentunya si Markona langsung meminta maaf persahabat ya ini adalah salah satu orang yang membuli orang yang menghujat Rizky Billar persahabat ya akhirnya giliran mau diciduk tentunya ibu ini minta maaf mudah-mudahan cerah. Dan mudah-mudahan mendapat hidayah para sahabat ya Biar enggak menghujat tentunya banyak orang Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Dan mudah-mudahan ada kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Tetap patungin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya Mungkin ini informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Bin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh